Terbaru, pro ter dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersama Leslar dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar ide kesayangan kita, gue pertama persahabat ya, ada info bahagia penting, bahkan nih, untuk kita semua dari Indosiar ya, di akun Instagram Indosiar, menginformasikan bahwa tanggal 25 September. 2021 akan hadir acara Tokopedia Waktu Indonesia Belanja TV Store, spesial Halo Dangdut, persahabat ya, Masya Allah dan tentunya, idola kesayangan kita, Dede Elasti Kejora akan hadir sebagai bintang tamu luar biasa, saksikan di Indosiar dan Tokopedia Play, persahabat ya, tentu Dede Elasti akan berduet dengan Judika nih, Masya Allah, luar biasa mudah-mudahan Dede Elasti selalu menampilkan penampilan yang sangat spektakuler dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Ini info banget ya untuk kita semua sebagai fans sejati Leslar Halo Indonesia, Romania. Ayo kita berdendang dan bergoyang bersama Karena bakal ada waktu Indonesia belanja spesial Halo Dandut Di bulan September ini Catat waktunya hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 Jam 19.30 sampai 21.00 Waktu Indonesia Barat di Indosiar dan Tokopedia Play Tentu kita wajib untuk mendukung dan menonton persahabat ya Acara Tokopedia di Indosiar dan Tokopedia Play Dicatat jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Hari Sabtu tanggal 25 September Dan untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada unggahan dari Kak Pilar ya Di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya Dengan diri Lesti dan Tukul Arwana nih Ini ketika di acara One Man Show ya di sini kita lihat ada doa terbaik yang tentunya disampaikan, dipanjatkan oleh kakak Bilar. Cepat sembuh ya Om Tukul, Om salah satu orang baik yang menjadi saksi pertemuan kami berdua hingga saat ini yang nantinya insya Allah kami akan segera bertiga Om. Kami cuma bisa berdoa dari sini agar Allah mengangkat penyakitnya Om Tukul Agar Om bisa menyaksikan kehadiran anak kami nanti Keep strong Om Wow, Masya Allah banget ya Ini doa terbaik yang diucapkan oleh kakak Bilar lewat akun Instagram Pribadi miliknya untuk Om Tukul yang tentunya saat ini sedang sakit bersahabat ya doakan yuk Kita tentunya mudah-mudahan doa kita dicoba doa baik untuk Om Tukul Arwana dan dalam postingan kakak Bilar, ini dikomentari oleh D.L.C. Gejora Bismillah, minta keikhlasan hati untuk kita sama-sama doakan kesembuhan dari Om kami Om Tukul Arwana untuk Tuh ya. Yuk kita mari bersama-sama untuk mendoakan Mudah-mudahan Om Tukul cepat sembuh persahabat, ya Mudah-mudahan Persahabat tentu itulah yang kita harapkan Om Tukul adalah salah satu orang yang berperan penting dalam hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Untuk berikutnya ini ada cedukan vitamin manja yang kita dapatkan ya di sore hari ini kita lihat aja, masya Allah ternyata si cantik Bumil kita tidak Alasi si ini temani suami tercinta syuting ya terlihat ada Papa Daniel juga di Lesti uh, memakai baju warna merah dan kerudung hitam ya didampingi dijaga oleh. Bang Lintar nih luar biasa mudah-mudahan dicuduhkan vitamin manja Kebersamaan dedek dan kakak Bilar Diunggah kembali oleh aku sendal putih Bilar Ada kelima caption yang dituliskan dan Nemenin suami dulunya Buat wawan cukup kelebatannya aja ya tuh, <tuh> Luar biasa bersama-sama tetap kompak Selalu untuk Lestland lovers kalian semua best Tentunya mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid Selalu mendukung, mendoakan yang terbaik Untuk idola krim sayangan kita dan kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya dan menunggu cirukan vitamin manja? Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar buat terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.